Baik, rekan-rekan, kelas 11 Ini adalah peta konsep yang nanti akan anda ikuti dalam setiap tugas Google Classroom dan kadang-kadang saya akan sisipkan dengan video di YouTube Nah, kali ini anda sudah berada pada bagian dinamika rotasi ya, mengenai momen gaya dan momen inersia kita masih berada di bagian ini yang akan dilanjutkan dengan bagian rolling atau menggelinding dan energi kinetik rotasi. Selanjutnya kita menuju ke bagian keseimbangan, tegangan tali, tangga, titik berat, kemudian ke elastisitas. Ada tegangan- tegangan modulus Young, kemudian pegas. Nah di sini ada percobaan virtual melalui Pad Colorado. Ada susunan pegas seri paralel campuran. dan nah, setelah melalui pegas menuju ke bagian fluida, fluida, fluida, fluida. Nah, fluida. Ada fluida statis, ada fluida dinamis. Ya, fluida statis mulai dari macam jenis tekanan hidrostatis, kompas kal, komar dinamis, debit Hukum berdoli, pesawat terbang Kemudian Selesai itu, Anda lanjutkan ke, ke Suhu dan kalor Atau Transformasi kalor Ada termometer, energi kalor Dan transmisi kalor Nah inilah yang Akan Anda pelajari pada Bahan-bahan Fisika di kelas 11